Selamat pagi untuk seluruh peserta rapat. Saya selaku moderator pada rapat ini mengucapkan terima kasih atas kehadiran para peserta rapat. Pada rapat ini kita semua akan membahas mengenai produk baru yaitu kostum festival. Sebelum kita membahas mengenai produk baru, saya persilahkan kepada direktur Bapak Gabriel Ganendra selaku pimpinan rapat untuk memberikan kata sambutan terlebih dahulu. Selamat pagi, terima kasih untuk seluruh peserta yang telah hadir tepat waktu. Pada hari ini rapat sepenuhnya akan dimoderatori oleh sekretaris yaitu Ibu Haruka. Terima kasih kepada Bapak Gabriel dan Nenda sahabat pimpinan rapat. Sekarang kita akan membahas inti dari rapat pada hari ini mengenai peluncuran produk baru ini ada beberapa hal yang harus kita bahas agar produk ini dapat menghasilkan keuntungan bagi perusahaan kita. Salah satunya mengenai model rancangan produk dan biaya yang akan kita keluarkan. Saya persilahkan kepada kepala bagian untuk memberi laporan dan saran mengenai produk baru yang akan kita keluarkan. Baiklah, menurut saya untuk kostum yang akan kita buat nanti ada baiknya apabila kita memakai unsur-unsur atau tema-tema mengenai alam atau natural. Dikarenakan mulai banyaknya orang-orang yang melupakan kenaturalan alam. Jadi kita bisa mengambil unsur tersebut dan untuk desainnya ada baiknya kita mengambil desain-desain yang friend di tahun ini. Menurut saya, dengan kita menggunakan bahan alami atau natural remaja akan yang akan memakainya, kita harus membuat kostum tersebut seunik mungkin agar mendapatkan banyak peminat. Saya selaku kepala bagian produksi ingin memberikan masukan untuk kita, menyalurkan barang-barang kita dengan harga diskon yang tinggi untuk penjualan produk baru kita baik sampai di sini untuk pembahasan kostum festival untuk saya semua yang sudah dipaparkan sudah baik untuk meningkatkan produktivitas perusahaan selanjutnya untuk kesimpulan dan penutup saya persilahkan Ibu Haroko selaku moderator rapat sekian terima kasih untuk pokok rapat yang dapat saya sampaikan yaitu penggunaan bahan alami atau natural untuk memikat peminat khususnya kalangan remaja selain itu untuk meningkatkan pemasaran kita, menyalurkan produk-produk dengan harga diskon yang tinggi untuk menarik banyak konsumen. Sekian pokok rapat yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan adanya rapat ini bisa menjadi kesepakatan terbaik perusahaan untuk berinovasi dan dapat memajukan produktivitas -produk perusahaan. Untuk menutup, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah meluangkan waktu untuk hadir, terutama untuk Bapak Gabriel dan Indra selaku Direktur. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.